So saya penasaran sekali karena dari kemarin saya hanya melihat foto-fotonya saja Dan ya ini daripada channel Saputra 69 Dan jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe ya guys Jom kita tengok videonya, let's go okay. wow. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Malam, Malam. dan Jambatan Selama Oke, okay, kenapa aku malam-malam di depan KLCC dan Jembatan Saloma ini aku pun tak tahu wow. ya kenapa ya. Jadi apa-apa benda, di sini aku mau bawa kalian dan jalan menuju ke jambatan Ya Allah, guys. Ya Allah. Oh, tinggi banget ya kita boleh lihat dari sini, guys. My God. Saloma waktu malam. Oh ya, di sini aku enggak sendiri ya. Aku ditemani sama Debbie, Debbie. Hmm. Debbie. Nah, ada di BKL. Ini nah. ini apa guys yang ini guys namanya guys kok cantik banget gitu ya? Warnanya kuning gitu nah, kayak kemasan gitu. Ini, polis apa namanya di BKLB ya? Uh, apa? Uh, jalan? Pol PP, Pol PP, Pol PP. PP. PP. Oke okay, ini adalah polis pol PP oh. ya, di BKL, ya, kalau mobil ini. Oke, sekarang kita lanjut dulu. BKL ingat, Dewan Bandaraya. Mobil yang ini. Ya yeah. Dewan Bandaraya. Oke. Okay. Oke okay, jadi di sini kita boleh naik KL Hop-on Hop-off. Hop Maksudnya kayak Li Hop itu bus dua tingkat itu ya. Oh, so, ini. Inilah motor-motor Malaysia ya. Wow Wow. Mantap. yang so, motor Malaysia ya. RX King. Oke, okay, hmm. sekarang kita lanjut dulu. Tuh guys. Tuh. Ya Allah suasananya malam. Nah, kalau suasana malam wow. ini kalian boleh jalan dari sini ya untuk menuju ke tempat Jembatan Saloma. Hmm. Nanti kita ke ngopi. Oke, okay, dari KLCC. Oh, oh itu depan bukan ya? Bi, biasa kalau malam kamu pergi mana, Bi? oh oh, aku okay. ada lah ya. <laughs> <laughs> oh ya dia oh ya di sini kita mampir lebih sini sedikit oke okay. okay, saya masuk ke sini sedikit dulu sementara ini saya apa guys di, uh, kok ada ada ada nah itu guys oh air mancur kecil wow. ramai Oke okay, ini bisa-bisa menjadi apa ya jadi kalau malam-malam kita nanti kalau di Malaysia bisa ini ya guys bisa apa namanya bisa tempat main di sini nih buat anak-anak tuh kan sama anak-anak bareng kan oke okay, keren banget sih Jadi nggak sabar guys pengen ke sana asli. Terus kelkitnya di sebelah sana. Kalau di belakang itu lagi cantik ya. Di belakang tuh ada air mancur. Tapi di sini kita nggak pergi ke belakang. Kita mau pergi ke jembatan Saloma. Kayak ke sana aku puncet banget. Orang Indonesia. rame ya. Jadi kalau malam hari rame banget. Ini kayaknya suasana ini enak banget sih kalau malam hari karena dingin gitu loh guys. Maksudnya sejuk, nggak panas kayaknya kayak malam, siang hari. Oke okay juga kalau malam nanti. Oke. Okay. Nah kita udah sampai di sini. Okay. Berapa sewa ini bro? Setengah jam 25 Pak oh, Setengah ya. jam 25 Setengah jam saja lah ya Ini Ini kalau ini Oke.. jadi kalau kalian mau guna ini Kalian boleh sewa cuma Rp25 saja ya Ada juga Oke nanti apa-apa saya mari sini, Bro Oke, okay, Bro Oke, okay, mantap bagus juga biar ya. itu kalau kita mau sewa gitu ah biar gak capek gitu ya pakai app pakai app gitu ya, ya. Oh. oke okay, sekarang kita udah sampai di sini oh, banyak anak. Oh, orang Arab Masya Allah Okay, ya Allah, guys, Masya Allah cantiknya, Ya Allah, Oh my God, Oke, okay. Bank Bagaimana okay, ada pembangunan di situ guys di depan? Ini, ini tembok yang, ini yang apa yang kering tadi kita nih. kesini ya, tapi jarang-jarang saya datang kesini untuk waktu malam, oh. so, sekarang saya sempatkan dulu untuk pergi waktu malam. Bersih gitu loh guys di situ. Coba kita lihat nih dari tadi Kalau ya kan, istilahnya pinggir jalan kanan kirinya itu bersih gitu loh guys. Gak ngerti kenapa kok kok bisa gitu dan disiplin aja orangnya istilahnya nggak buang sampah sembarangan itu sih kerennya di Malaysia ini namanya di sudirman ya dulu ini, oh, ini ada lampu. lampu sekarang udah ada lampu ada orang-orang foto hmm. oh ini budak berniaga mungkin boleh yang... oke okay. di BKR di BKR Dewan Bandara Kuala Lumpur. Nah ini yang aku maksud kalau kesini ini adalah kuburan Oh Oh guys baru tahu guys ada kuburan di sini dari kemarin-kemarin kita react juga istilahnya jarang sekali ada yang ngeliput di sini ya. Oke, ini adalah kuburan. Assalamualaikum ya, kuburan. Kuburan Saloma, tapi banyak ya. Oh. Kuburan di sini kita nggak takut ya, kalau lihat kuburannya itu terang, maksudnya bersih ya kuburannya. Oke, sekarang kita masuk dulu ke dalam. Oh jadi ada kuburan Saloma, uh, kuburan Saloma. Berarti di sebelah jembatan itu ya guys. Saya baru tahu asli, baru tahu ini, bener baru tahu. Ya Allah masya Allah. Ternyata ada kuburan ada juga di situ ya. Gak ada penutupan jalan ini ya, jadi kalian boleh, bolehlah kesini bawa, -bawa pasar. Ke Ramai ada. untuk jalan kaki sana ya. Kalau di sini guys, semuanya di Solo itu malam-malam jarang banget sih, jalan kaki. Kemarin pernah lihat kan saya sama Koji jalan kaki itu, ya nggak ada yang lain kecuali kita berdua doang. <laughs> jarang banget. Mungkin kalian nggak percaya ya, dulu mula-mula buka jambatan ini aku buat video. Pertama buka dulu. Insyaallah. Oke, jadi di sini ramai orang. Oh, Masyaallah guys, kita boleh melihat kecantikan jembatan Saloma ini guys. Allah, jadi ada warna emas di sini, warna biru sama warna merah. Jadi Oh dekat banget Kalau berarti malang, ya. Nanti, warnanya akan berubah nanti. Hmm, oke. Okay. Jadi warnanya kita berubah ubah mungkin ya. Bola ini. ini banyak orang-orang. Okay. Wah. Hmm. Keren. keren, mantap jiwa sih guys. Jadi kesini itu kayak... Oh. Wow Hai... Jum... <laughs> pengen ambil foto macam orang-orang ya Orang-orang okay. Indonesia nggak um, gitu, udah ya Bi Dia ya? udah balik semua Jam segini gitu ya? Uh -huh. <laughs> Dia udah balik Indonesia Udah balik ke Indonesia gede, guys. Oh kita boleh lihat kalau dari sana tadi kayak kecil gitu, kan? Ketika masuk, ya Allah, gede banget uh, ini Oke, Saloma. Jadi ini ada keterangannya, ya. Apa? Semua ada bahasa Arabnya, ada bahasa Inggrisnya ya, nah, ada bahasa Inggrisnya, ada bahasa Melayu. Oke, pintasan Saloma mulai dibuka pada tahun 2020 dan merupakan laluan perjalanan kaki bertingkat terpanjang tempat yang di Malaysia. Mereka bentuk pintasan Saloma diilhamkan dari gubahan tradisi sirih jungjung dan simbolik kepada konsep perpaduan masyarakat Melayu. Pintasan Saloma menjadi penghubung utama pejalan kaki di antara Kuala Lumpur City Centre atau KLCC dan Kampung Baru. Oh, jarak keseluruhan Pintasan Saloma adalah 370 meter dan struktur utama Pintasan Saloma adalah uh, laluan pejalan kaki bertingkat uh, yang berbumbung sepanjang 69 meter. Okey. Ah, okey okey okey guys jadi dijelaskan di situ semua ya mantap ini dulu baru cantik dalamnya guys warnanya juga masuk dari dari dalam itu kita boleh lihat ya warna kuning merahnya birunya itu Ya Allah, keren deh ya, bade, mantap jiwa ini guys. Oh di sini sekarang banyak. Rapit Oh badut. Kalau-kalau mau foto-foto, ya. sudah foto-foto ya. Kelinci, ya, rabbit. Kita kira rabbit itu anak rabbit, rabbit apa sih? Ya, Ternyata ya. rabbit. Dengan Oke. Oke, okay. okay. okay, okay. jadi ini membuktikan bahwa orang-orang orang. Indonesia sudah pada sudah balik. Pada. Hmm. Sudah balik ya. Oke, di, ya, di sini. Yang sini nih, uh, orang, 90 orang Melayu. Melayu. Iya. Orang Indonesia sudah pada huh? balik ya. Oh dulu di sini ada tulisan. Ada panduan apa-apa ya. Oke. Oke. Mau foto-foto lah di sini keren sih Oh berarti nih Oh Salomanya itu hanya beberapa 69 oh ya yeah, benar-benar sih jadi panjang jembatannya 370-an ya yeah, kan tapi untuk uh, daun-daunnya itu aja cuman uh, 69 guys. dan itu keren banget sih sampai sini ke masih rame guys ada sklator juga Nggak, jadi setelah kalian sampai sini, wow. jadi kalau foto di, di sini, sini, guys, view yang kalah menarik ya. Uh, oh, iya juga tuh kan ada. Masya Allah berarti ini pusat dimana tempat untuk orang-orang itu menikmati, guys, istilahnya tempat yang indah di Malaysia. So ya yeah. dan kita kalau foto di sini itu kelihatan semua antara jembatan Saloma. Terus dengan KLCC juga, guys. Uh, mantap. Oke, okay, itu penjelasannya tadi masih dibaca sama beberapa orang ya. Alright. Wow. Oh cantik guys betul. Oke jadi setelah kalian dari atas. Nah, nah foto di sini nih. Wih kelihatan kalau kalian di Malaysia kan. So kalau kalian mau turun ke bawah, di sini kalian boleh menggunakan lift. Nih, liftnya ada di sebelah sini. Tapi di sini aku mau pakai tangga aja biar gimana gitu. Jemis. Oke. Okay. Wah wow. cantik betul. Nah, di bawah ini. Nah kalau foto di sini juga bagus ini guys. Kita boleh beli makan bro. Ada makanan juga. Oh my god. Oke, okay, setelah kalian dari atas. So, sekarang kita turun dulu. Oh, udah. tulis kebangetan okay, nah, dia. Ya. Enggak Nggak kalah menarik ya sama yang di atas. Kenapa? Soalnya di sini kita boleh beli makan. Oke, ada restorannya juga oh, ya. Bisa kita beli di sini. Oke. Okay. Ini mungkin snack-snack uh, gitu guys ya Ada ada apa aneh. aja nih guys, coba kita lihat Ah, oh, ayam gunting okay. kita mau beli Jagung Jagung, jagung ada bang? Eh? Ada nah, oh. Oh. Tinggal dua Oke okay, lah beli, berapa satu bro? 3 ringgit oh, Oke, okay. jadi kalau kalian habis foto-foto di atas tuh ya Tuh di atas kalau kalian sudah selesai Mentos. foto atau jalan, kalian kalau mau makan jagung atau mau minum, Asli. boleh kalian turun ke bawah ya. Harga dia 3 ringgit saja atau 9 nah. ribu rupiah. Kon nak yang cawan? Ah, yang cawan lah. Beli yang cawan aja Kalau yang itu agak susah makannya nanti guys. Di sini ada ayam guting kirau. Nah, Oke. Okay. Right. So, <laughs> ayam. Chicken uh, Berapa satu? Hmm. 9 ringgit 9 ringgit, oke okay. Potong kecil-kecil ya Original spicy okay. <laughs> Original, uh, oh ada versi-versinya ada ya yeah. Yeah. Original spicy Pepsi, macam mana itu? Original Pepsi, oh, itu Pedaslah, pedas, pedas Oh, itu aja, Pedaslah. pedas lah, pedas Jangan pedas sangat lah Tapi mau potong kecil-kecil ya yeah. Oke okay. okay. okay, jadi setelah kalian jalan-jalan di atas eh, senang lah jadi. jalan, -jalan, ayo, jalan, -jalan, jalan, -jalan kayak gitu Jangan masalah selomah, kalian boleh okay turun ke bawah untuk makan ayam gonting viral Kampung Baru. Dekatkan stasiun Budha Kampung Baru. Dekat stasiun pula ya. Kamu dari mana, Bang? Bukan, saya dari Lombok. Lombok. Iya. Oh, ini pakai tepung aja lah ya. Ya, padan tepung aja, Bang. Terus langsung goreng. Nah. Kampung Baru terkenal dengan sejarah Kampung Baru 13 May. Ah, asik. <laughs> Jangan banyak sangat lah, Bang. Oke, okay, dia dikira orang Sabah gitu. Mungkin karena bahasanya mungkin hampir sama gitu. Enggak tahu juga sih kenapa Err, mereka enggak mereka enggak bisa ngomong gitu. Ini langsung digoreng gitu ya? Iya udah sosis jadi cheese dengan black pepper. Oh. Paringgi? Paringgi. Mau sosis belum? Mau sosis. Sosis cheese black pepper itu aja ya. Ayam? Ayam. Ayam gunting memang sedikit lah. Bayar dulu bos, itu bos saya. Ya. Nah, ah, ini bos nine saya. RM9. RM9. Kalau lebih, Pak Boss. RM9 bagi 20,000-an. Oh, 20,000. 20,000. Kalau sini saya Abang. Abang. <laughs> Aha. Oke, pacik kan. Mbak, mbak, mbak, mbak, mbak. mbak. Masya-Allah. Lagi longgok ni, Pak Boss. Alright, saya ego. RM9. Siap. Okey, oh, oh, yeah. alright. Masuk ni 3. Eh? Bukan, jalan saja. <laughs> Oke okay, Bro ya, Oke, okay, menyenangkan Bang. sekali ya. ya. Oke, okay, setelah kita beli lagi, kita geser sedikit di sini. Sini ada minuman. Milo. Oh. Milo. Milo, es ori. Kalau haus malam-malam ya, hmm. ya Allah. Wah, Bibi, masih ada duitnya? Masih. <laughs> Ini apa nih? Oh makanan street food. Oke. Gitu. Ya? Oh bakar ya ba? Bakar. bakar. bakar. Nah, Oke okay lah nanti kita. Mari Kak, ya. Kurang suka. Saya makanan kayak gitu juga nggak nggak begitu suka guys yang ya bakar-bakar gitu. Gak tau kenapa gitu kayak nggak enak aja. Gak pernah Ada nyicipin sup, juga. Sup, sup. Banyak makan di sini bi ya. Oh ramai juga lah. Oh di sini emang tempat Oke, makanan jadi guys. Kalian jalan di sini kita pun boleh bawa beli makan ya, sup buntut gini. Ayo, nanti kita sambung lagi videonya. Oke. Oh naik lagi ya berarti. Oke jadi setelah kalian beli makan di bawah, perlu kalian tahu di atas Jodoh. ini kita nggak boleh bawa makan atau maksud saya nggak boleh duduk makan makan ya di atas Oke. Itu. So, Jadi, memang ini dilarang untuk dulu ini. makan di sini, guys. Oke, okay, keren sih. Ini gratis ya? Kalian gak payah bayar untuk datang ke sini. Oke, okay. mantap sih. Iya, kan? Ini jembatan fasilitas umum, gitu kan? ini kalau lagi sepi terus kita foto sendiri guys keren banget sih asli jadi kita jadi kayak wow perampilannya keren banget wah oh, kayaknya lampunya udah berubah ya guys ya Ah memang berubah berubah gitu ya oke okay, habis dari biru gitu terus ke emas pink gitu guys Oh ini apa ini Oh itu apa guys? Yang di ini guys, yang di ah ini ini lampu-lampu yang ada air atau asap nih guys? Apa nih? Kenapa saya tak paham? Oh ini mungkin cuman air oh, air saja guys disemprotkan agar supaya lebih sejuk. Bagus ya. Oke okay. berhubung kita udah buat videonya di sini, so kita jumpa di depan sana ya Terus, mungkin malam Makin okay, ramai. Ya. Sekarang saya tinggalkan dulu tempat ini Soalnya mau pergi ke su Suatu tempat Mungkin nanti kita akan jumpa di depan sana ya Oke okay. Mantap sih. asli Oke okay, setelah kalian Di oh. jangan Belum Oke okay, setelah kalian habis dari Jambatan Saloma, kalian kembali ke sini Kita kembali ke sini Ya Allah <gasps> oh my God Gede banget ya ini jalan Salomanya ada di sebelah sana ya Ah. Okay. kembali ke sini sebab saya mau cari-cari sesuatu di sini Mantap lah, Bang ini jalan-jalan aja kerja ya kan Masya Allah, menyenangkan sekali ya Ya Allah Masya Allah Eh hey, ada hon tuh Biasanya sepi gitu Kenapa ada hon tadi Ya Allah jalannya bisa kita lihat ya Indah banget Jadi kayak lebar banget gitu guys Sama aja kayak di Jakarta ya Ketika saya di Jakarta juga Di GI dan lain sebagainya di beberapa tempat emang sama seperti ini, guys. Keren sih, tapi di sini karena ada icon-nya, icon, icon ya, bukan icon. Kalau icon itu air conditioner, oh my god. Jadi, kalau kita lihat itu memang luas juga, guys. Tapi gak ngerti lah, soalnya kita belum pernah ke Malaysia juga, gitu kan. Kalau kita lihat uh, sebatas mata telanjang kita ya luas seperti itu untuk uh, apa jalan-jalannya ya okay. banyak banget sih, turis -turis gitu ya. itu turis-turis gitu ya uh. Oh ada mobil kapal ini ya ini Oh ya yeah, bre, itu orang-orang India guys. Insya Allah Akhirnya kita kembali ke sini. Anak ini. <laughs> Di, apakah kamu capek? Tidak seperti yang saya ucapkan tadi, guys. Jadi panas ternyata bukan dingin gitu, sejuk kan? Oke, okay, jadi hanya setakat itu saja. Kalau kalian mau ke Malaysia, jangan lupa jalan-jalan seperti saya ini dari depan Petronas ke LCC, menuju hmm. ke Saloma. ke sana ya. Tuh. Nih. Terus balik lagi ke sini, guys. Jadi. Apa-apa benda, saya akan akhiri video ini sampai di sini. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, udah selesai videonya. So itu tadi ya Jembatan Saloma, tempat yang gratis untuk kita kunjungi ketika ke Malaysia, guys. Dan antusias banyak sekali sih istilahnya turis-turis juga yang datang ke situ untuk melihat dan menikmati pemandangan yang ada di sana. Dan kalau kita tengok tadi itu pemandangannya sangat-sangat indah sekali, guys. Bener indah banget gitu. Istilahnya ada jembatan, terus habis itu bangunan-bangunan yang tinggi, terus ada KLCC. So, itu icon banget istilahnya dari ya, dari kita kecil sampai sekarang, Malaysia ya begitu gitu kan. Dan masya Allah ya, kita boleh lihat juga yang patut kita contoh adalah masalah kebersihan di sana, so sangat-sangat clear banget, guys. Jadi, kalau kita lihat dari awal, abang Obi ini uh, membuat video itu. Hampir tidak ada sampah sama sekali guys Istilahnya karena mungkin di pusat kotanya gitu Jadi memang bener-bener bersih banget Allahu Akbar itu patut kita tiru dan disiplin ya Kedisiplinan kita terhadap istilahnya kebersihan lingkungan Itu harus ditingkatkan guys bener Jadi kalau kita istilahnya jalan-jalan ke kota Ataupun jalan-jalan ke Jakarta Ke tempat-tempat ya indah di Indonesia gitu kan Tetap, kita harus menjaga kebersihan, jangan sampai istilahnya buang sampah sembarangan. So, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah tengok video ini, guys. Jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe channel ini. Terima kasih Abang Bang Obis Saputra. Semoga kita diberikan kesehatan dan juga kenikmatan oleh Allah wa ta'ala, sehingga kita sehat selalu ya, dijauhkan dari segala merbahaya, malapetaka, bencana, dan bala, serta berbagai macam penyakit. Amin, amin, ya Rabbal 'Alamin. Terima kasih, saya Pemirjo diri Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi. هي و